tentunya ugan vitamin bahagia banget dari bunda lesti kejora masya allah semalam tampil cantik ya di acara festival ramadan pasti kalian semua ini happy banget senyum senyum saat melihat kecantikan bunda lesti masya allah mudah mudahan saya selalu bunda dan selalu menjadi orang baik menjadi contoh baik dan selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang dan untuk berikutnya, para sahabat, kita simak ada momen spesial banget nih di acara festival Ramadan. Bunda Lesti Kejora ini tentunya mengemudikan bajai, para sahabat. Ya, Masya Allah, Abang Fatih pasti bangga banget yang mempunyai Bunda yang sangat luar biasa. Bunda Abang Fatih ini, para sahabat, ya, segala bisa. Ini best banget ya, Masya Allah. Kita bangga, kita semakin bahagia sekali mengidolakan Lesti dan Rizky Bilar momen ini pun diripas oleh akun di instagram love underscore leslar banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari akun namilka underscore ais mengatakan masya Allah bunda abang emang the best luar biasa bagi persahabat ya kita bangga sekali karena lesi kejar ini serba bisa banget ya bajai aja bunda Lesti bisa masya Allah kita salut banget ya kepada wanita hebat ini Semoga selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya Dan berikutnya bersahabat ada momen spesial juga di vlognya di Sungkar Family ya. Ini ketika Teoku Wisnu, Sekian Sungkar dan Ukasha mampir dan buka bareng bersama keluarga Lesla duh uka bertemu dengan abang Fatih itu masya Allah kita banget ya yuk yang belum nonton silahkan mampir ya karena bakal ada next part kedua nih di vlognya mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita dan selanjutnya sahabat kita simak ini ada momen spesial ya di vlognya Tiago Wisnu kali ini Tiago Wisnu bertanya kepada semua tim salah satunya persahabat ya kepada tim Lesler Entertainment bang Boril ada Mas Gongli dan pastinya ada Kak Rangga Syahid nih persahabat yang ditanya mengenai Papa Bilar dan bunda Leslie kejuara. Kak Rangga Syahid ini menyampaikan Kak, persahabat ya bahwa Bu Bos dan Pak Bos itu orangnya humble dan pastinya tidak ada batasan untuk tim serta karyawan yang lainnya. Masya Allah banget ya ini Kak Rangga Syahid yang secara langsung menyampaikan. Mudah-mudahan tim dari Laslan Entertainment semakin solid Semakin betah dengan Papa dan Bundanya Abang Fatih Kita selalu mendoakan yang terbaik nih untuk idola kesayangan kita Berikutnya sahabat kita simak juga nih Ada unggahan fashionnya Bunda Lesti Kerudung yang dipakai Bunda Lesti saat tentunya dengan utasya nih persahabat ya ini bukan kaleng-kaleng, kerudungnya aja harganya 8 juta nih bersahabat Masya Allah Ini sih tentunya membuat kita melongok banget ya Melihat harga dari kerudung Bunda lesti Luar biasa, mudah-mudahan berkah barokah dan selalu diberikan kelancaran Untuk rezeki idola kesayangan kita, Amin Dan selanjutnya bersahabat kita simak juga Ini ada momen spesial yang kita dapatkan dari kopris. Kok Kris kemarin ternyata mampir ke rumah Leslar nih, silaturahmi sebelum lebaran ke rumah Abang El. Wow, Masya Allah banget ya. Pokoknya kejutan pasti selalu diberikan oleh kok Kris untuk warga Konoha, Masya Allah. Mudah-mudahan juga persahabat ada kabar hingga cidukan vitamin terbaru berikutnya di hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.